harga emas batangan 24 karat PT Aneka Tambang TBK. Atau Antam pada hari ini, Kamis, 4 Agustus 2022, terpantau berbalik menguat dibandingkan dengan harga sehari sebelumnya. Berdasarkan informasi dari Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga dasar emas 24 karat ukuran 1 gram dijual senilai Rp 983.000, naik Rp 5.000 dibandingkan dengan harga kemarin Rabu, 3 Agustus 2022, yang sempat menyentuh Rp 978.000. Sementara emas satuan terkecil dengan ukuran 0,5 gram dijual Rp 541.500, atau naik Rp 2.500 dibandingkan dengan harga kemarin di posisi Rp 539.000. Selanjutnya untuk harga emas 24 karat ukuran 5 gram hari ini dibanderol Rp 4.690.000, Sedangkan emas batangan dengan satuan 10 gram dijual dengan harga Rp 9.325.000. Adapun, emas cetakan 500 gram dihargai Rp 461.820.000 dan cetakan terbesar 1.000 gram dibanderol Rp 923.600.000. Sementara itu, harga jual kembali, buyback, Emas Antam berada di level Rp rupiah per gram, naik Rp6.000 dari harga perdagangan sebelumnya. Harga jual kembali ini belum mempertimbangkan pajak jika nominalnya lebih dari Rp 10 juta. Rupiah. Sekian Harga Emas untuk tanggal 4 Agustus 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.